Dan Benhat ya. dengan 11 pemain pertama yang diturunkan oleh Indra Syafri, apa yang Anda lihat dengan pakem, formasi, tujuan dia di laga kali ini? Ya, Ramadan Santa, Sananta sedang on fire, kemudian tentunya Fajar Fatur Rahman, kita harapkan kembali lagi fresh karena di pertandingan berhadapan. Ben... Kali ini, Bapak pertama antara Indonesia menghadapi Vietnam, langsung dari National Olympic Stadium di Kota Phnom Penh, Kamboja. Dan tentu saja, saya Johan Yenua dan Benhat Sitorus akan menemani Anda untuk menyaksikan laga semifinal FIIMS Kamboja 2023. Cuma memasuki ruang, sebuah crossing kembali dilakukan tapi masih bisa di <tuk> oleh pemain BES ya. Overlapping dari Ananda Raihan yang pemain dari PSM Makassar ini berbahaya, sebuah transisi dari Vietnam, <tuk> Menvantung. Sofar Witan. Marcelino. Marcelino cukup dalam ini juga yang kita bicarakan naik kali ini oh uh. saja tadi keras ya tadi di pertandingan pertama Fajar mencetak gol di kiri ya ya Ini, di 10 menit yang baru berjalan dan tandukannya kali ini berhasil membuat unggul Indonesia 1-0 iya betul, betul. betul mendulang goal demi goal oh. masuk ke depan kali stopping ini stopping bola dua kali dia ya, wajar Fatur Roman dan juga tadi oleh Livan bisa hadir ya karena tujuh pemain Covid, covid ya. Dari sisi kiri, kali ini Pratama Arhan yang merasa ke depan. Pratama Arhan. kali kali ini hai, Oh Hampir saja tadi Gerakan spin yang dilakukan oleh Nguyen hai, hai, kosong hai, hai, oh! Berbagai kali ini sebuah flick header yang tadi disundul oleh salah satu pemain Vietnam. Dan tampaknya positioning dari Hernando Ari yang bergerak ke depan tidak mampu mengantisipasinya kali ini. Double pivot bersama dengan Alvian dan sekaligus meniup peluit yang dilakukan oleh Sang wasit Menandakan tanda berakhirnya babak pertama kali ini pemirsa Indonesia 1, Vietnam 1 membuat permainan mereka dengan adanya cedera walaupun itu cedera ringan tapi itu mempengaruhi performa mereka di sepanjang babak pertama tadi dan kali ini harus digantikan oleh Muhammad Ferrari maupun ada Raihan yang juga digantikan oleh Muhammad Tovani. Ya, ini yang memaksa akhirnya Muhammad Ferrari dimasukkan. Tuh. Oh, lagi-lagi kali ini dan masih cenderung naik juga ya tembakan-tembakan. Iya. -tembakan. Indonesia diuntungkan sebenarnya dengan istirahat lebih banyak ya Jo. Betul Dua hari kita punya waktu yeah. pemulihan Sementara mereka hanya satu hari. sisi kanan Ada Livando kali ini Membawa bola dari sisi kanan Marcelino Verina Transisi positif bagi Indonesia Sayang sekali Take heel pass Namun terlalu lemah tadi Terus serangan dari Vietnam dari sisi kanan Coba dilakukan dengan dari Rizky Rido, Rizky Rido ya, yang tadi juga salah satu Desetara coba dilakukan ada Fajar Faturoman Ah. Oh. Banyak kali ini. Oh, hampir saja peluang yang sama Marcelino Ferdinan. Luar biasa kali ini sebuah bola liar yang mampu disambut dengan sangat apik oleh Marcelino Ferdinan membuat Indonesia kembali unggul menjadi 2-1 di menit ke-53. Ya lagi-lagi berawal dari long throw yang dilakukan oleh Pratama Arhan. Wow, oh! lagi-lagi sebuah serangan berbahaya. Tolongan dari pemain yang baru masuk di babak kedua, Din Kuantien. Yeskrimet ya, yang tercipta, kemudian koordinasi lini belakang yang tidak maksimal dari Wangga. Oh hampir saja tadi Bahaya kali ini Rupami dan ya. Yang sekali kali ini Taufani masih membawa bola Sutil langsung dan oh. luar. luar biasa kali ini pemirsa Sebuah lesang yang dilakukan oleh Taufani Akhirnya membawa Indonesia kembali unggul Diberikan kelima tambahan waktu Dari bawah kedua Indonesia kembali unggul 3-2 Atas Vietnam